Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, Lesti Lovers, be lovers, Serta Leslar Lovers Dimanapun kalian berada DivaTV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru Seputar Lesti kejora dan Rizky Bilar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 Baiklah para sahabat Lesti manapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini. Tentunya Abang Mimin akan memberikan vitamin bahagia malam hari ini, tentunya langsung dari Lesti dan Rizky Billar. Sebelumnya para sahabat ya kita mendapatkan kabar bahwa Rizky Billar dan rombongan keluarga besar Tentunya lagi mampir di sebuah rumah makan, bersahabat ya Untuk makan malam bersama di suatu tempat nih Ini luar biasa kesederhanaan Dari keluarga Rizky Bilar sungguh ini patut dicontoh bersahabat ya Mudah-mudahan keluarga besar selalu diberikan kesehatan kebahagiaan Untuk selanjutnya kita mendapatkan asupan vitamin bahagia dari si cantik Dede LSD kita lihat keunggahan dari ayah keciora persahabat ya kita lihat aja tuh wow gemes banget persahabat ya calon mempelai wanita lagi jalan-jalan di mall juga nih persahabat bersama keluarga besarnya ini luar biasa tentunya di Lesti lagi belajar ngomong anak dulu di persahabat ya itu kata ayah keciora dituliskan dalam sebuah kalimat caption persahabat ya Ngomong anak dulu, ah kata ayah kejora. Belajar dulu persahabat ya. Tentunya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan terus buat idola kri sayangan kita. Dalam postingan tersebut tentunya baik sekali diwajiri komentar dan respon dari para fans. Salah satunya ada komentar dari akun Instagram Ulfah Rahmaida berkomentar, Masya Allah lesti sayang sehat-sehat ya calon mini Muhammad Rizky Bilar. Wow. Doa terbaik selalu diberikan persahabat ya Untuk idola kesayangan dari seluruh para fans yang mendoakan Dan tentunya mensupport untuk Lesti dan Rizky Bilar Kita masih menunggu kabar berikutnya persahabat ya Jangan sampai tidur dulu Pasti akan ada kejutan spesial bahagia untuk kita semua Langsung dari Lesti dan Rizky Bilar Ini informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar